serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dan bahagia seputar Lesnar tentunya. Baiklah para sahabat dimanapun anda berada untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, para sahabat tentunya ada info penting untuk warga Konoha dari L2W. Jangan lupa dukung idola kesayangan kita di Infotainment World 2022, dan henti mengingatkan kita semuanya untuk dukung idola kesayangan kita di Infotainment World 2022. Karena untuk batas voting bersahabat ya, di aplikasi video tinggal 7 hari lagi. Semangat terus buat semuanya, terus support yang terbaik ya. Jangan kendor semangatnya, terus buktikan kekompakan dan kesatuan kita untuk selalu mensupport idola kesayangan di Infotainment World 2022. Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa membawa pulang piala penghargaan. Dan selanjutnya juga persahabat ya, siapa yang tentunya ikutan baper nih persahabat yang mau lihat? Bunda Lesti Kejora tentunya menyanyikan sebuah lagu untuk Papa Bilar. Pasti kalian ingat banget ya di podcast siapa dan kapan. <laughs> Papa Bilar hanya bisa senyum-senyum sendiri nih bersahabat ya. Mendengarkan Bunda Lesti bernyanyi. Masya Allah, idola kesayangan kita yang selalu bikin kita berbahagia. Komentar terlalu banyak sekali bersahabat diberikan. Di antaranya dari akun Dinda Tama mengatakan, "Baper pada waktunya sekarang pun masih senyum-senyum sendiri, masya Allah." Kemudian juga persahabat dia komentar, "Diberikan dari akun Fazira Al ya mengatakan, kalau di Konohama gak ada vitamin basi masih aja senyum-senyum sendiri. Kalau lihat ini tuh, masya Allah, banget ya pokoknya kita bahagia melihat." Romantisan, kekiutan, kegesrekan dari Leslar yang selalu tampil apa adanya Inilah the bestnya idola kesayangan kita Semoga idola kita selalu sehat, bahagia rumah tangganya langgeng, Dan yang terpenting mudah-mudahan ya dikelilingi oleh orang-orang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kemudian persahabat ya tentunya ada kabar terbaru yang kita dapatkan hari ini Alhamdulillah Abang Fatih sudah boleh pulang Masya Allah banyak sekali ya Media yang menghampiri Abang El Ketika waktu Abang El di dalam mobil dan mau otw pulang dari rumah sakit persahabatnya Masya Allah Abang Fatih tentunya kangen banget sama Abang El Semoga cepat sehat, cepat sembuh, cepat pulih untuk Abang Fatih Doa tentunya selalu dipanjatkan, selalu diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai keluarga Leslar. Momen ini pun di kembali oleh akun Leslar Alfatih Anscar FC. Kalimat caption pun dituliskan di unggahan ini. Alhamdulillah, abang L udah bisa pulang. Masya Allah, dia liatin Wawan biar oma, onti, uncle online-nya bisa dapat kabar tentang dia. Masya Allah, luar biasa banget ya, abang L. Anak ajaib, anak hebat, anak kuat. Anak yang tentunya luar biasa Masya Allah, pokoknya kita bangga Dengan Abang Fatih Komentar pun tentunya banyak sekali juga Di postingan ini Di antaranya yang Kita lihat dari Marhidayah1980 Mengatakan Masya Allah Alhamdulillah Saya selalu Abang Fatih Amin, banyak doa yang diberikan ya Untuk Abang El Kita tentunya terharu bahagia juga karena di luar sana memang banyak sekali orang-orang yang tulus mendoakan untuk Abang Fatih kemudian juga bersahabat ya kita lihat potret Abang El saat pertama kali muncul bersahabat ya saat pertama kali keluar Masya Allah dari perut bundanya ini pertama kali, persahabat ya, tentunya ke dunia abang El masih bayi aja udah terlihat sangat ganteng banget. Masya Allah, lucu, imut dan sangat menggemaskan. Inilah jagoan Pandah dan kita semuanya. Masya Allah. Kemudian juga persahabat ya disimak. Ini ada tentunya postingan, doa, support dan tentunya dukungan untuk abang Fatih. Syafiqallah Abang Al-Fatih dari Lesa Lovers Masya Allah, Inilah salah satu pembuktian ya, ya. Di luar sana memang banyak sekali Dukungan yang diberikan untuk Baby L. Kita juga semakin bangga Dengan kekompakan dari Lesa Lovers Yang selalu solid mensupport, mendukung keluarga Leslar Masya Allah, luar biasa Kemudian juga persahabat Bang Min akan Menginfokan mengenai polling online Sementara The Most Carming Male Celebrities 2022 Tantunya mengingatkan terus untuk warga Konoha Rizky Bilar Sebagai The Most Carming Male Celebrities 2022 karena idola kesayangan kita masih berada di nomor 2 Dengan voting 9.160 votes Nomor pertama masih Rangga Azab dengan voting 9.989 votes. Terus dukung, semangat terus untuk warga Konoha. Mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid. Kita juga masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik selanjutnya dari idola kesayangan kita Les D. binar dan BBL. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva tv yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya.